kita keunggahan dan ke kabar pertama persahabat ada kabar spesial banget dibuat kita semua kita lihat aja oh my god persahabat ya apakah kalian melihat sesuatu di dalam postingan tersebut tentunya Lesi kejerat bisik-bisik manja dan bilang sayang kepada Rizky Bilar persahabat ya aduh luar biasa banget ya tentunya pasangan bucin ini Selalu membuat kita semua para fans baper dibuatnya Persampatyah doakan yang terbaik mudah-mudahan hubungan Lesti dan Mila selalu diberikan kebahagiaan Hello hostingan sebut tentunya banyak sekali tanggapan dan respon yang sangat positif Persampatyah dari para fans Salah satunya tentunya dari akun Instagram Halimah Aquarius02 mengatakan Sayang, oi sayang Katanya ya <gay> Saking manjanya para sahabat, ya Tentunya kita dibuat baper Abis oleh pasangan Lesti dan Rizky Bilar Selanjutnya ada Komentar dari akun Enyum Soharti mengatakan Dedek sayang kakak manggil tuh aduh sosit banget ibat sahabat ya mudah-mudahan tentunya idola kita selalu memberikan kabar baik dan tentunya vitamin-vitamin bahagia untuk kita semua Farah fans. Berikutnya sahabat ada unggahan dari Rosida Rusli persahabat ya tentunya memposting sebuah postingan foto terbaru bareng Dedek Leslie Persabat Yang manja banget nih. Alhamdulillah tentunya Dedek Lesni saat ini sedang berada di Cianjur Pak sahabat ya, kayaknya lagi dipingit nih <guluh> Calon manten Pak ya, doakan saja mudah-mudahan lancar Dan selalu berikan kesehatan buat idola kesayangan kita Dalam postingan tersebut juga tentunya dituliskan sebuah kalimat caps Dan disitu mengatakan, dikunjungi calon manten Wow, <guluh> Alhamdulillah persahabat ya Lesika Jorah bersilaturahmi nih Tentunya meminta doa Mudah-mudahan lancar untuk acara lamaran Sampai acara agar resepsi pernikahan Dalam postingan tersebut juga Tentunya banyak sekali pujian Dan sangat respon yang banyak persahabat ya Dari para fans Ya ini dari aku, Rossi47 mengatakan Masya Allah Luar biasa cantiknya persahabat ya Tentunya calon mantan ini Selalu memberikan kebahagiaan buat kita semua para fans. Selanjutnya ada komentar lain dari akun Triastika Pratiwa yang berkomentar. Masya Allah calon manten aura bersinar banget. Pastinya bersabat ya. Tentunya sudah terlihat dari raut wajah Lesti sangat selalu bersinar. Tentu memberikan aura-aura yang sangat positif bersabat ya. Dan keunggahan selanjutnya Kita lihat juga ada kabar Bahwa tentunya Yang sudah video dan foto Lesti di rumah barunya Suruh di take down lagi nih Pak sahabat ya, Aduh, sungguh trauma banget nih Bang Mimin <laughs> Suruh di take down lagi, Pak sahabat, ya Ada dapat info Dari Repom 4161 disitu menginfokan video dedek nyanyi plus yang foto suruh di take down dulu katanya Sayang udah banyak yang posting tapi sebisa mungkin arsip dulu ya Ini perintah dari Bang Boril sama Om Kevin Mungkin takut rame plus ada wartawan yang ke sana Dan kita lihat juga bersahabat ya ada perintah dari Bang Aril nih bersahabat ya Ada sebuah percakapan pesan di disitu Bang Arum mengatakan ya tolong dihapus dulu ya infokan makasih ya kak Tuh bersahabat ya tentunya langsung disuruh teknon kembali nih Tentunya menjaga agar tidak banyak wartawan yang berkunjung ke Cianjur Bersahabat ya doakan saja mudah-mudahan selalu mendapatkan kebahagiaan kita semua dari Lesti dan Rizky Bilar Berikutnya para sahabat kita lihat juga ada sebuah unggahan dari IGS nya Kak Nova Para ya kita lihat aja Tentunya Kak Nova akan memberikan baju tentunya khas Jepang para sahabat ya Untuk Dedek Lesti kejora nih Wow luar biasa banget para sahabat ya Tentunya Kak Nova memberikan hadiah spesial di pernikahannya yakni baju ala-ala Jepang persahabat ya ini luar biasa makin gak sabar tentunya menunggu kejutan dari Kak Nova beserta keluarga apalagi tentunya Om Izhar sudah OTW ke Jakarta persahabat ya tentunya sebentar lagi kita akan menyaksikan tentunya vitamin kabar bahagia kabar baik langsung dari idola kesengan kita yakni keluarga besar Lesti dan Rizky Bilar